Desa Dawahan Kulon merupakan salah satu desa di Pulau Jawa yang secara administratif terletak di kecamatan Kedung Banteng tepatnya sekitar 7 km arah barat laut kota Purwokerto yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Desa ini berbatasan secara langsung di sebelah utara dengan desa Baseh di sebelah barat dengan desa Sunyalangu dan desa Babakan yang dipisahkan oleh Sungai Logawa dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Jipang yang termasuk dalam kecamatan Karanglewas serta di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedung Banteng. Desa ini mempunyai banyak sekali potensi wisata. Salah satunya yang akan saya bahas dalam video ini. So, simak terus ya, guys. Halo, guys. Kembali lagi bersama Muji di sini, masih di channel YouTube kesayangan Anda semua uy kurniawan Di video kali ini guys, saya akan membahas salah satu spot wisata yang berada di desa mertua saya, yaitu Desa Dawuhan Kulon. Yakni spot wisata Taman Buaya Dawuhan, guys. Ini seperti yang barusan terlihat di video. Taman wisata Taman Buaya Dawuhan ini, guys. Pada saat video ini dibuat tepatnya tanggal 2 Februari 2021 beberapa hari yang lalu, itu masih fresh guys, alas masih baru karena Taman Buaya Dawuhan ini resmi dibuka pertama kali pada pertengahan Januari lalu guys. Seperti yang dapat Anda saksikan di foto udara ini guys, yang saya ambil dengan drone. Posisi Taman Buaya Dawuhan terletak di pinggir timur Desa Dawuhan Kulon guys, tepatnya pinggir timur sebelah utara dari Desa Dawan Kulon dan letaknya seperti yang anda lihat di video, guys, letaknya agak terpencil dan cukup jauh dari perkampungan Desa Dawan Kulon, guys. Dan itu adalah Desa Dawan Wetan yang berada di sebelah timur. Ya, letak Taman Buaya Dawahan ini, guys, cukup terpencil dan cukup jauh dari Desa Dawan Kulon sekitar kurang lebih 400 meter sebelah timur Desa Dawan Kulon dikarenakan. Dengan alasan safety dan untuk ketenangan warga desa, dewan kulon, guys, supaya warga desa tidak merasa takut dan merasa aman karena penangkaran buaya atau taman buaya ini terletak tidak berdekatan dengan rumah warga, guys. Dan kali ini, guys, saya ditemani oleh ponakan-ponakan tercinta. Bocil-bocil ini guys, ada empat bocilnya. Dan ini tanpa istri saya di belakang empat bocil itu guys, juga ikut menemani. Nah setelah tadi perjalanan mendaki bu bu mendaki bukit lewati lembah guys, menyusuri jalan pintas yang cukup aduhai serta cukup asik medannya bagi saya pribadi, itu akhirnya kita sampai nih guys di pintu masuk dari Taman Buaya Dawuhan guys. Dan seperti biasa Di masa pandemi ini guys Biasakan untuk selalu Mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak guys Tirulah ponakan-ponakan saya ini guys Yang sangat patuh Dengan aturan untuk Mencuci tangan dengan sabun Menggunakan masker Serta menjaga jarak guys Walaupun mereka masih anak-anak Masih bocil-bocil Tetapi mereka sangat patuh sekali guys Dengan aturan yang ada guys dan untuk tiket masuknya sendiri ke taman buaya Dawuhan ini guys itu sebesar 10.000 per orang guys jadi uh, di video ini saya membayar tiket masuk sebesar 60.000 untuk 6 orang guys Empat bocil ponakan-ponakan dan dua orang dewasa saya beserta istri dan ini kita langsung disambut guys setelah masuk kita langsung disambut dengan beberapa ekor buaya yang ada di dalam kandang teralis yang terlihat cukup kokoh dan cukup kuat nah serta ini guys penampakan kolam renang untuk anak-anak dan dewasa yang berada di sebelah selatan kandang-kandang buaya guys ini kolam renangnya tampak ada tiga bagian guys, dari kolam renang itu, di bagian paling kecil itu untuk anak-anak di bawah lima tahun. Karena sangat dangkal sekali airnya, mungkin ketinggian airnya mungkin sekitar 50 cm atau 60 cm. Dan di bagian yang ini, yang agak besar, sedikit ini, ini untuk anak-anak SD guys. Kedalaman airnya itu saya perkirakan tidak lebih dari 1 meter 20. Sedangkan yang ini, yang untuk yang paling besar, itu untuk kolam renang dewasa. Dengan kedal kedalaman itu saya ukur itu sekitar 1,5 meter, guys. Jadi kalau untuk anak kecil cukup dalam itu. Mereka bisa nyemennya di kolam yang ini. Begitu guys. Oh ya guys. Nah ini ada pengumumannya. Dilarang mengganggu satwa buaya dengan benda apapun. Dan karena hal ini guys, maka saya memutuskan pada konten kali ini saya tidak menerbangkan drone di. Taman Buaya ini guys Untuk menghindari Buaya-buayanya ribut Dan dapat mengganggu pengunjung yang lain guys Dan juga demi alasan keamanan Sehingga saya memutuskan untuk Tidak menerbangkan drone Di Taman Buaya Dawahan Kulon ini guys Dan kita nikmati saja Videonya Dari kamera darat Dan underwater yang Saya bawa guys Ini tampak beberapa buaya Yang sedang ada yang sedang berendam Dan ada yang sedang berjemur itu guys Yang ini merupakan buaya muara guys Jadi di taman buaya dauhan kulon ini Yang pemiliknya adalah Bapak Fatah Arif Suryanto Atau lebih akrab dipanggil Pak Fatah Itu ada tiga jenis buaya Yang ditangkarkan di penangkaran Atau taman buaya ini guys itu buaya muara dan yang kedua itu buaya apa ya buaya sapit atau buaya mulut panjang itu buaya sumulong apa ya itu dan yang ketiga itu buaya papua yang katanya pak fatah itu untuk buaya papua itu ciri khasnya itu hitam warnanya hitam itu dan ini guys kita saksikan uh, buaya-buayanya ini guys dan mohon maaf ini memang dikarenakan apa namanya uh, interaksi yang cukup dekat dengan pengunjung makanya pak fatah selaku owner atau pemilik dari penangkaran reptil buaya Dawuhan, Desa Dawuhan Kulon, kecamatan Tedung Banteng, Banyumas, yang memiliki koleksi sampai dengan video ini dibuat, menurut Pak Fatah yang sempat saya ajak untuk menjambincang itu sudah ada 60 ekor buaya, guys, di penangkaran atau taman buaya Dawuhan Kulon ini, guys, dan juga. Uh, saya amati guys untuk apa namanya? Untuk karena interaksinya sangat dekat dengan pengunjung, K maka Pak Fata memutuskan bahwa untuk kandang kandang buaya itu safety atau keamanannya itu harus diutamakan guys. Makanya ini terlihat pagar-pagar pembatasnya ini cukup tinggi dan terlihat juga ini guys uh, teralis besi yang membatasi pagar yang memisahkan antara pengunjung dengan buaya itu cukup kuat guys cukup kuat ditambah lagi dengan cor-coran ini guys sehingga meminimalisir atau meminimalkan atau menghindari lah ya menghindari Tetesiku hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Ini. sini ini kuat sekali nih, guys. Disini pengamannya kuat sekali nih. Saya coba untuk untuk itu kuat sekali. Karena memang menurut Pak Fatah buaya ini hewan yang cukup agresif, guys. Walaupun dia terlihat diam, tetapi begitu kita lengah, dia akan langsung menyerang, guys. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut beliau, safety dari kandang buaya sendiri ini memang harus dibuat benar-benar kuat guys. Karena buaya sendiri termasuk hewan yang liar, hewan yang sangat liar mungkin. Kalau misalnya safety-nya nggak maksimal, kandangnya nggak bagus, nggak kuat guys. Wah, bisa bahaya guys. Begitu ada pengunjung, kandangnya nggak kuat atau rapuh, bisa jadi... Bapak ada korban nanti bercatuan, guys Itu. makanya memang saya lihat memang safety nya bener benar dimaksimalkan ini guys untuk kandangnya guys ya ini kita masih melihat-lihat buaya-buaya uh, yang ada di taman buaya atau penangkaran buaya dauhan yang juga menurut pak fatah merupakan penangkaran buaya resmi satu-satunya guys di provinsi Jawa Tengah jadi jika anda melewat atau berkunjung ke provinsi Jawa Tengah hanya di desa Dauhan Kulon ini guys penangkaran buaya satu-satunya yang ada di provinsi Jawa Tengah ini guys makanya Jangan lewatkan untuk mampir berkunjung dan menikmati serta melihat secara langsung, guys, buaya hidup yang ada di penangkaran atau Taman Buaya Dawuhan, Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah ini, guys. Yang lokasinya itu sudah saya sebutkan tadi di awal video nah kalau yang hitam ini guys ini menurut pak fata ini yang hitam ini merupakan buaya papua yang cukup agresif cukup ganas ini guys jadi makanya dia itu kandangnya disendirikan tidak dikumpulkan dengan buaya-buaya yang lain untuk menghindari terjadinya pertengkaran sesama buaya yang dapat mengakibatkan kidra satu sama lainnya guys. Kalau yang ini, ini merupakan buaya senyulong atau buaya sapit. Kiri khasnya yaitu barusan itu mulutnya itu panjang dan lancip guys. Ya ini buaya Papua Buaya itu guys Menurut Pak Fatah Walaupun dia terlihat diam Tetapi dia itu selalu mengawasi guys Jadi begitu dia melihat mangsanya itu lengah Dia akan langsung menyergap Dengan seketika Sehingga mangsa tidak sempat Untuk Melarikan diri guys begitu menurut informasi yang saya terima dari Pak Satah selaku pemilik taman buaya atau penangkaran buaya dawuhan ini guys dan ini tampak keceriaan ponakan-ponakan yang lagi asik berenang-renang di kolam renang yang juga terdapat di dalam kompleks penangkaran atau yang sekarang sudah menjadi objek wisata yaitu taman buaya dawuhan Ini namanya anak-anak guys, begitu ya. melihat air kolam mereka happy-happy aja ini. Walaupun memang airnya cukup dingin guys, karena berasal dari lereng gunung Slamet yang mengalir melalui Sungai Logawa guys. Jadi apa ya di Desa Dawan Kulon ini air itu sepanjang tahun itu nggak pernah habis guys, nggak pernah surut. Panjang taur itu air itu mengalir terus dengan derasnya. itu tampak ada buaya yang lagi menganga, guys. nggak tahu dia itu ngapain lagi menganga dan diam tak bergerak sama sekali. Tetapi ini hidup loh ya, guys. Ini buayanya hidup semua, guys. nggak ada yang mati, guys. Walaupun mereka tampak diam. Tapi mereka itu menunggu kesempatan Begitu ada kesempatan Langsung mereka akan Menyergap mangsa guys Dan ini juga ada Beberapa koleksi reptil lainnya Misalnya ini ada ular Ular sanca yang cukup besar ini guys Dan kemarin juga waktu saya Waktu saya Berlibur di Dawan Kulon Di rumah mertua itu juga sempat ada warga dekat rumah yang menemukan ular besar guys gak tahu apa katanya mau dijual ke taman buaya katanya nggak tahu apa jadi apa nggak dibeli oleh taman buaya ini tapi dari informasi yang terakhir saya dengar sepertinya dijual ke pasar laku 85 ribu apa ya ularnya ya <tuh> aduh Jadi guys, Taman Buaya dauhan ini menurut bincang-bincang yang saya rangkum dengan Pak Fatah, selaku owner itu awalnya berasal dari kesenangan dan hobi Bapak Fatah untuk memelihara buaya dan reptil-reptil liar guys pertama, beliau itu punya 12 ekor katanya buaya terus, lama-lama ada yang menitipkan dari kota di luar Banyumas dari kabupaten di luar Banyumas ada yang menitipkan ke sana sehingga sampai dengan video ini dibuat total itu ada 60 ekor buaya guys yang terbagi ke dalam tiga jenis buaya itu yaitu buaya muara buaya senyulong atau buaya mulut panjang serta buaya papua itu guys dan karena biaya operasional penangkaran ini cukup besar guys bisa menghabiskan jutaan rupiah tiap bulannya makanya Pak Fatah selaku owner berinisiatif untuk mengembangkan dari yang awalnya hanya sebatas penangkaran sekarang itu dibangunkan kolam renang dibikin tempat wisata guys sehingga bisa mendatangkan income atau pendapatan bagi untuk menutup biaya operasional yang cukup banyak dikeluarkan ini guys secara pribadi kata Pak Fatah. Jadi biaya operasionalnya itu biaya operasional penangkaran buaya ini dikeluarkan secara pribadi oleh owner. Ini apa? Ponakan kesayangan saya ini lagi makan mie gelas. Setelah mereka berenang tampak kelaparan mereka makan, makan mie gelas itu barusan dan itu yang di atas itu guys yang di bawahnya tenda itu yang ada tulisan Taman Boyi Dawuhan itu itu merupakan uh, ruang santai atau ruang tunggu bagi orang tua yang mungkin menunggu anaknya berenang. Dan juga ini guys, apa uh, air kolam renang ini langsung diambil dari air sungai logawa guys yang mengalir dari lereng selamat sehingga bisa dipastikan airnya cukup segar airnya cukup segar dan cukup bersih guys tidak ada kaporit, tidak ada apa nah, serta uh, di spot wisata taman buaya Dauhan ini guys juga apa uh, tersedia kantin serta kafe yang dikelola oleh warga sekitar guys alias warga desa Dawuhan Kulon sendiri guys. sehingga mendatangkan penghasilan tambahan juga khususnya bagi warga yang membuka kafe atau kantin di tempat penangkaran buaya, taman buaya Dawuhan pulang ini tampak anak-anak eh, Pak Fatah ini Anak-anak Pak Fatah ini dua orang anak ini laki dan perempuan sedang memberikan atau menyirami buaya yang ada di kandangnya ini guys Biar gak kepanasan katanya guys Jadi mereka memang dari kecil sudah dikenalkan oleh Pak Fatah untuk menyayangi satwa Khususnya reptil, khususnya buaya guys Makanya walaupun masih kecil ini anak-anaknya Pak Fatah tampak tidak terlihat takut untuk memberi makan buaya jadi uh, sekali lagi guys bagi anda yang berada di Jawa Tengah khususnya berada di sekitaran kota Purwokerto Kabupaten Banyumas. Silahkan mampir guys ke Taman Buaya Dawuhan ini guys untuk melihat secara langsung koleksi 60 ekor buaya yang ada di tempat ini guys. Dan tampak ini menu makan yang dijual oleh salah satu kantin atau kafe yang ada di Taman Buaya Dawuhan ini guys. Harganya masih cukup terjangkau lah ya untuk ukuran tempat wisata guys. Masih cukup terjangkau. Dan untuk menuju ke Taman Buaya Dawan ini guys Seperti yang dapat saya sebutkan tadi Dari dari kota Purwokerto Silakan Anda menuju ke Kecamatan Kedung Banteng Lantas dari Kedung Banteng Silakan Anda menuju ke Desa Dawan Kulon Begitu memasuki area Desa Dawan Kulon Anda sudah dapat melihat spanduk dan petunjuk arah Untuk menuju ke Taman Buaya Dawuhan ini guys yang terletak di pinggir timur agak ke utara dari desa Dawan Pulon ini guys uh, terletak menyendiri tidak berkumpul dengan pemukiman padat di Dawuhan Pulon guys Nah ya untuk alasan safety alasan keamanan dan kenyamanan warga sendiri guys karena kata Pak Pata. Kalau misal ada yang lepas, ada yang ada yang keluar dari kandangnya sampai masuk apa, uh, mengganggu warga kan kasihan gitu. Nanti bisa izin penangkarannya bisa dicabut katanya Pak Fatah. Makanya memang untuk tempat penangkaran Taman Buaya sendiri ini memang cukup terpencil dan cukup jauh dari perkampungan padat penduduk guys di Dawan Kulon. tampak ponakan cewek saya ini lagi menikmati mie setelah renang-renang tadi ini ponakan cowok ini dua orang ini yang satu namanya Sidan yang satu lagi namanya Fatan namanya anak-anak guys begitu renang mereka diajak renang wah pasti senangnya minta ampun apalagi bisa sambil belajar, mengenal buaya, melihat secara langsung buaya itu seperti apa. Gitu. Otomatis tempat ini guys, Taman Buaya Dawan ini juga selain sarana kre kreasi, juga bisa berfungsi sebagai sarana edukasi guys. Atau pembelajaran khususnya tentang reptil buaya. Jangan lupa guys, silakan like video ini kalau anda suka. Bagi yang belum silakan subscribe dan Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar, guys.